Real Madrid sukses merengkuh trofi juara Liga Champions musim 2021-22 setelah menyerangkan Liverpool 1-0 di partai final, Minggu, 29 Mei 2022, dini hari waktu Indonesia Barat. Dalam pertandingan yang digelar di Stade de France, Paris ini, Real Madrid memang kalah dari Liverpool secara dominasi permainan sepanjang 2 kali 45 menit. Namun, Los Blancos bermain jauh lebih efektif. Real Madrid tercatat hanya mampu melepas 4 tembakan, sangat jauh dibanding 24 tembakan milik Liverpool. Namun, Vinicius Junior sukses menuntaskan salah satu tembakan tersebut menjadi gol sematawayang dalam laga ini. Lantas, bagaimana kinerja individu para pemain pada duel Liverpool versus Real Madrid? Siapa pemain terbaik dan terburuk? Simak ulasan lengkapnya di bawah ini ya bola netars. Portoal layak dinobatkan sebagai pemain terbaik untuk laga final ini. Keeper asal Belgia itu menjadi tembok kokoh di depan gawang Real Madrid dengan melakukan 9 kali penyelamatan. Hebatnya, hampir semua penyelamatan yang dilakukan Courtois dilakukan dengan cara spektakuler, termasuk ketika menepis tembakan Sadio Mane dan Mohamed Salah. Alexander-Arnold boleh saja kerap membantu serangan Liverpool dengan melakukan penetrasi berbahaya dan mengirim umpan silang ke kotak penalti lawan. Sayang, Alexander-Arnold juga bisa dibilang menjadi sosok yang harus disalahkan atas gol yang masuk ke gawang timnya. Ia tak memperhatikan gerakan finishers karena memilih untuk mendekat ke Karim Benzema. Dani Carvajal bermain luar biasa solid di sisi kanan pertahanan Real Madrid. Ia bisa dibilang sukses mematikan pergerakan Luis Dias. Tak hanya itu, Carvajal juga memberikan kontribusi maksimal ketika membantu timnya kala melakukan serangan dari sisi sayap kanan. Entah ada apa dengan penampilan Virgil van Dijk kali ini. Bek asal Belanda itu bermain tak seperti biasanya ketika ia selalu tampil sigap di lini belakang. Van Dijk pun juga menjadi sosok yang patut disalahkan dalam proses terjadinya gol khas ketika ia tak bisa mengantisipasi crossing Federico Valverde. Eder Militao mampu menjadi palang pintu yang kokoh di lini belakang Real Madrid. Bek asal Brasil itu berkali-kali membuat Mane kesulitan membongkar pertahanan lawan. Sepanjang pertandingan, Militao tercatat empat kali melakukan clearance, tiga kali intercept, dua kali tackle, dan dua kali membendung tembakan lawan. Tak hanya itu, Militao juga mencatatkan rekor 100% dalam memenangi duel dengan pemain lawan, baik dalam duel udara maupun duel lapangan. Kondisi kebugaran Thiago sempat menjadi perhatian sesaat sebelum kickoff. Pada akhirnya, Jurgen Klopp tetap menurunkan sang gelandang sebagai starter. Thiago sebenarnya mencatat akurasi umpan mencapai 94 persen, akan tetapi umpan yang ia kirimkan tak ada yang sesuai dengan kebutuhan Liverpool untuk membongkar pertahanan lawan. Kekalahan ini merupakan yang pertama kali diderita Liverpool ketika Ibrahima Konate bermain. Terlepas dari fakta tersebut, Konate sebenarnya bermain impresif. Konate tercatat tiga kali melakukan tackle dan mencatat rekor 100 dalam melakukan dribble sukses. Salah memang menjadi pemain Liverpool yang paling membahayakan pertahanan Real Madrid. Namun, yang menjadi sorotan adalah penyelesaian akhirnya. Dari sembilan tembakan yang dia lesatkan, enam diantaranya tepat sasaran. Namun, seluruhnya bisa dimentahkan oleh Porto A yang tampil fantastis. Minimnya kreativitas dari lini tengah Liverpool sedikit banyak diakibatkan oleh performa impresif yang ditunjukkan Kezemiro sebagai gelandang bertahan Real Madrid. Kesemiro mencatatkan rekor 100% dalam memenangi duel udara. Ia juga tercatat masing-masing tiga -masing kali melakukan clearance dan Intercept, dan empat kali melancarkan Tegel. Luis Bias diharapkan menjadi sosok pembengkar pertahanan Real Madrid lewat aksi individunya dari sisi kiri. Sayang, rencana tersebut tak berjalan lurus. Penetrasi yang dilakukan Bias kerap bisa dihentikan oleh Carvajal. Selain aksi penetrasinya, tak banyak yang bisa dilakukan dia pada laga ini. Taktik menarik dari Carlo Ancelotti di Real Madrid musim ini adalah dengan menempatkan Federico Valverde sebagai penyerang sayap kanan dengan karakter lebih bertahan. Taktik ini sekali lagi membuat sukses. Gaya motot Valverde kerap membuat sisi kiri Liverpool kewalahan dan frustrasi. Ia mengkapi penampilan apiknya dengan satu assist untuk gol Vinicius. Sadio Mane sempat memperoleh peluang emas untuk membawa Liverpool unggul di babak pertama. Sayang, tembakannya masih digagalkan tiang gawang. Selebihnya, nyaris tak ada aksi berbahaya yang dilakukan Mane di lini depan untuk mencetak gol bagi timnya. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe agar kalian tidak ketinggalan news bola lainnya.